Oke, okay, halo semuanya selamat datang di Auto Art Channel. Kali ini kita lagi ada di Infinity Garage. Kita mau grebek Mas Jay. Katanya di sini ada beberapa mobil yang prepare untuk hindi Surabaya. Sebelum kita lanjut untuk grebek Mas Jay, saya ingetin buat teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe, aktifin loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, okay, yuk kita lanjut. Nah, ini lagi prepare untuk uh, Hindi Surabaya ya. Mas, ini prepare? Poles. Poles? Ya. Poles, tariknya, ya. Sama bodi juga ya? Bodi. <coughs> ada berapa mobil, Mas, yang di prepare? Tiga mobil. Tiga mobil? Ya. Uh, ada tiga mobil yang prepare untuk ikut Hindi Surabaya. Prepernya apa aja nanti kita tanya langsung ke Mas E yang dua ada di sana ya yuk kita lihat ke sana nah ini yang dua satu ini yang satu itu ini masih kayaknya habis di naik paper depan mungkin ya karena <tuh> Apa di Jogja bawahnya yang satu itu? Ini keluarga Honda, kayak ya? yang persiapan ini. ini. <laughs> ya, itu Honda. Honda, Honda, Honda masuk dong. Honda <laughs> <Udah, udah. laughs> nah, untuk prepare-nya apa aja yang disiapin dan nanti. Berangkatnya dinaikin apa di towing kita belum tahu nanti kita tanya-tanya aja sama Mas C e, persiapannya kayak gimana ribet gak persiapan untuk e, ikutin di Surabaya ini mungkin nanti kalau kita ada waktu kita bakalan juga ikut ke Surabaya kita belum tahu pasti ada waktu apa enggak aja karena Acara Hindi Surabaya itu tanggal 26, 27, kalau nggak salah. Karena di tanggal 27-nya kita ada jadwal lain, mungkin kita nggak bisa ikut. Tapi apa-apa lah kita liput kripot di bengkel ini aja. Mas, di semangat! Semangat! Semangat! belum? Jalan, sudah, sudah, dapat ayam. Mas, sudah ya. aneh, Semangat! Eh. Semangat! Mas, Semangat! Semangat! Semangat! Semangat! Semangat! Semangat! Semangat! Soalnya kemarin dia lemes pasti <laughs> Sekarang gue semangat, ya. semangat dia Pasti semangat tim semangat tim Mas? bayang Tuh, <laughs> parek semangat apa? Mas? <laughs> Oh, nama celuannya Canggiman Nah, nanti kita masukkan di di bawah sini Oke Kita di Di Ben, Ben, di sama Ciwi-Ciwi Ciwi-Ciwi <laughs> Oke, okay, nanti masuk banget ya yes, Ciwi-Ciwi apa Cumi-Cumi? Cumi-Cumi <laughs> yang jadi itu punya ya? punya ya. iya punya. Dari Kak Semangat, yeah. <laughs> Nambah, follower, ya. Ada ini ya Ada Oke, besar ayam, kek gue, asing <laughs> di, jadi <laughs> <laughs> so, masih sampai kodong, leng, leng. <laughs> oh, berarti gendrong. <yur> <laughs> <dik> <ganteng. laughs> oke okay guys, ini masnya lagi moles si lemon repair juga ini coba kita tanya-tanya uh, ini kan yang papernya repair sulit gak untuk ini? halo mas halo. dengan mas siapa? mas apul, mas siapa? apul. apul. Ya. ini lagi moles ya? iya lagi moles habis repair? iya mas repair, paper depan, depan. depan, -depan. Sulit ga mas untuk mixing apa cat warna gini? Ya lumayan sulit, lumayan sulit tuh. Oh so, warna ini sulit ya Warnanya kan terang, terang kuningnya ada hijau-hijaunya kan. Ya. Prosesnya berapa lama mas untuk repair? Ini tiga harian mas. Tiga hari, cepat ya terusnya. Tiga hari. Ini berarti tinggal poles saja, ya, finishing poles. berarti ya? Finishing, ya. Yang ngechat yang Masnya juga ya, aku ya, sendiri oh. ini Masnya yang repair, ah, repair depannya sama molejernya. Mas masnya juga sama Mas kita semua, iya. meskipun sudah bisa kan harus tetap belajar terus gitu. Ya, ya. Oke, kita lihat Masnya lagi oleh biar buat pengalaman juga, buat teman-teman yang nonton.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 gimana-gimana? katanya ada beberapa mobil yang repair untuk ikutin di Surabaya oh iya ada berapa mobil uh, ada tiga ini tiga mobil hmm. ya salah satunya ini berarti? ya ini, ini mobilnya Mas jadi uh, malang uh, ini persiapan apa aja? Yang ini cuma uh, repair kecil-kecil, ngerapain damper, poles velg, gitu berarti enggak enggak apa enggak prepare yang ekstrim nah, udah jadi ya. Oh ya, untuk berangkatnya nanti ini dinaikin apa ditowing. Oh kalau ini kan ditowing soalnya jalan lagi tidak hmm. memungkinkan kan. Cuaca ah. juga lagi hujan kan ya. Ah. Hmm. Aku teh dari rumah bersih nyampe pertengahan jalan kan hujan kan sayang. Ah. Ah. Kan jalan juga banyak lubang lobang. resiko sih. Ini Civic FD ya. ya FD. Ada apa mobil apa aja yang prepare? FB, FB, Accord sama ini, sama ini. Jadi Honda semua ya? Honda semua. Keluarga Honda berarti. Oh. Keluarga berencana. Keluarga berencana. Ini sudah berapa persen untuk preparenya yang? Si ini jaman. masih kurang uh, pola velg doang, kurang polos velg. Oh. Yang sama, sama Accord. Polis. Accord masih sitting. kalau lain-lainnya udah sih, kalau tinggal seatingnya doang oh, jadi kan, gitu. oh, uh, owner-nya minta kalau waktu buat kontes e -hmm. uh, chamber-nya agak akar sih oh gitu gitu. Kita, kita lihat yang akarnya Monggo. Lihat. lihat sini apa sana? sini enggak? tadi sudah lihat-lihat uh, sedikit sih yang... Oh, barunya enggak apa-apa lah <laughs> takut pengen? mau nyari lampu dulu ya? oh boleh? biar kelihatan oke okay. ini yang akord ya? iya akord ini apa? tadi ngerapikan uh, rapiin chamber depan Hah? terus uh, ini owner minta chamber agak agresif kalau waktu buat kontes. oh gitu nah, tapi kalau uh, buat touring buat daily dia uh, setel style... enggak terlalu chamber sekarang dibuat ini, minus berapa? ini kalau nggak hmm. salah minus 9 hmm, lumayan ya? Oh. Ya, karena mau minus 9 kurang waktu gitu. di nanti ini juga di towing semua? towing semua berarti nggak ada yang dinaikin? Ada. karena cuaca juga nggak cuaca. mendukung jalan juga banyak yang lagi perbaikan kan arah ke Surabaya itu kan? oh iya nah. uh -huh. daripada resiko kan? daripada resiko ini apa? Ini tanggal 26-27 ya? nggak salah iya dua minggu ya sabtu minggu 26, 27, sabtu, berarti ini fitting ulang ya fitting ulang sama uh, repair manajemennya oh ini kakinya -kaki pakai apa kalau chamber chamber uh, full custom full custom kalau pilot ini julen ini ring berapa ya? Ring 19 Gede banget Lebarnya? 11,5-11 11,5-11 Kalo IT-nya gelap sih ini hmm. Berarti sama kayak yang everyday, ya? Binda, FB itu uh, ya? FB ini nggak, FB 10,5-11 IT-nya kan gelap juga? Ya, IT-nya gelap kalau ini BBK-nya lumayan gede Ini pakai berapa pot? Depan 6 pot yang belakang, 4 yang belakang, 4 pot tambah uh, buat yang belakang, ya belakang, yang buat yang sendiri, buat belakang, sendiri hmm. ini, ini yang ini yang belakang, yang belakang, yang belakang, yang belakang, yang belakang, yang belakang, yang belakang, yang belakang, yang belakang, yang belakang, yang belakang, yang belakang, Berarti yang nunggu ini selesai, selesai. nanti kalian lemon aja ya. Ah. Ini berangkatnya hari apa kira-kira? ah Jumat malam. Jumat malam. Ya? Jumat malam. loadingnya Jumat malam kayaknya. Nanti kalau ada waktu mungkin ikut ke sana. Iya, ditunggu banget. Uh, ribet untuk prepare uh. tiga mobil? kalau yang ribetnya itu benernya ngatur fitmennya lagi ya kayak gini, nanti kan uh, kalau chamber gini kan, natanya susah-susah gampang kan eh. uh. nanti permintaannya owner agak agresi chambernya bukan juga anti dari tiga mobil ini yang paling ribet itu, ribernya yang mana? yang ini Yang ini. Uh, karena fitmen ulang itu ya? iya fitmen, fitmen ulang keluarga Honda semua, Civic semua ya berarti? Nah, oh ini Accord ya? iya Accord Accord keluarga Honda, keluarga berencana yang estilonya nya ikut? Belum, belum, belum, nanti belum sempurna Mas, masih proses lagi masih proses, sabar oh, yang buat temen teman yang belum nonton brief apa, review singkat Estilo masih 65% kemarin lihat aja, nanti ditaruh di deskripsi uh, mobil kesayangannya Mas Jai <gih> ada kesulitan-kesulitan tersendiri nggak untuk prepare ini? kalau kesulitan sih enggak sih, udah prepare jauh-jauh hari bener ya? Uh, prepare-nya ini berapa minggu dari acara? sekitar 10 hari lah Dua hari ya, sepuluh hari kan ini kan ngecat banget, ngedapin depan, chamber e nata ulang. Sudah itu aja, berarti nah, yang paling banyak prepare ini, yang paling banyak. ini. Mungkin itu aja yang bisa saya tanyakan ke Mas C ya, e prepare untuk Hindi Surabaya. Ini ceritanya grebek di... <ti> Infinity ini untuk kebaya musuh manja. Grup <laughs> prepare untuk ikut kontes di HIN Surabaya karena kita mau tahu persiapannya itu kayak gimana sih. Gitu. Kebetulan kita kesini sudah hampir selesai semua. Mungkin yang lemon itu nanti ada video molesnya, nanti kita tanya-tanya sama yang moles sulit nggak tuh mulai bertambah pengalaman juga buat para penonton gitu ngecatnya sih benar yang sulit itu yang sulit ngecatnya ya nyam apa nyampur catnya itu kan yang itu ya misiknya. hmm, nyamain apalagi itu warnanya kan lemon kan ya warnanya jarang dari tiga mobil ini yang ngerjain Mas J semua enggak kalau yang apa yang kuning itu Duh. Mas Agung Mas, mas aku Semarang. Oh, berarti yang dua ini dari Infinity ya, ini? Iya, kalau ini kaki-kaki Ersa -kaki, uh, saya. Kalau custom body nya di Seven yang, yang ini? Oh, di Seven Car. Uh -huh. Oke, okay, mungkin itu aja. Terima kasih waktunya Mas. Terima kasih. Oke, okay. buat teman-teman yang belum subscribe, saya ingetin buat subscribe, aktifin loncengnya dan share ke teman-teman. Dan tuh, jangan lupa like dan komen uh, Komen kalian yang saya tunggu Like kalian juga Biar kita selalu semangat untuk bikin konten yang keren-keren lagi Oke terima kasih Sampai jumpa